oke lebaran luberan tuh artinya kita bermurah hati jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita tidak ngitung duit demi keluarga ya terus meneh laburan-laburan terus kita ngecat putih idul fitri kita cat meneh corang-corang-corang kita hapus kita kabur lagi si jenis meneh lebaran luberan laburan Cicimin apa, Luper, luper, laperan, lube, labur, lebar. Cicimin, eh, lebur halal bihalal. Itu juga ide yang itu namanya bid'ah. Bapak sekalian, apa bid'ah? Bid'ah itu adalah hasil dari ibda. Ibda itu sesuatu yang baru yang kita bikin. Jadi misalnya kuinduhi telo ono singgawi kripek, ono singgawi getuk. Nah, getuk itu posisinya adalah bid'ah. Hasil kerja ibdah. Allah sendiri adalah al-badi. Zat yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Gedohi burung tahu ada meskipun telohnya ada. Tapi dia adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah jadi idul fitri kita ini Indonesia ngelompok ini kita, bid'ah ini bid'ah besar dan sangat bagus jadi kita ini selama ini luru masanya bid'ah lana orang ada bid'ah kelopok kok krakoti tapi sekarang apa ya lombok kok ceklus Loh, kita butuh bid'ah bawa lombok itu ojo dipangan langsung tapi digawe campuran gawe sambel lombok bumbu kan begitu itu namanya betah Nenek panjang anti ya ini ada lombok panganan lombok ini ada kelopok yang kerakotono rasa pisau pisau itu alat betah kita itu sekarang betah aja ndak paham -ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah sholat itu baik sepanjang tidak melanggar ada enggak sholat yang jelek bu? banyak, sekarang sampai sholat asar saiki coba ayo pieto ya kan semua ada ruang dan waktunya kalau anda saiki gini bu babi haram pokalap haram nek dipangan nek mengkok gendong ramah salah nek edan, kender gendong gendong babi raharam jadi kita ini yang namanya sumbu pendek, pikiran sempit itu adalah melihat sesuatu hal close up tidak dengan interrelasi dengan sekitarnya ruang dan waktunya konteksnya dan seterusnya kita di kampus kan belajar konteks, teks dan konteks Nah sekarang ini banyak ustadz-ustadz pembawa-pembawa Islam yang tidak pakai konteks Begitu aku ngomong babi halal nesu Ya halal nih dan apa Orang tak pangan kok Sing, sing haram kuih nek Dipangan Kuih wenek mangan wenek rana liane rapopo lho Beras daging dagung liane rana us Bangannya mati, anakku tak keimangan babi. ono oh gue ndak apa-apa namanya, doruroh, bisa luka. Jadi, gak bagi ono, ya, ono konteksnya ada ruang dan waktunya, sholat, wajib cari Nek pas waktunya, wajib, bebas di luar waktunya, ya, haram. Nah, buruk gitu, ya, udah. Eh, saiki sholat Id, ayo, saiki sholat Id. Tio ya. Menung ke orang jangkep kayak gitu, gitu ya Betul ya. Salat id it itu haram di luar hari Sekarang bagaimana kalau ada yang salat id duluan dua hari sebelumnya Kemarin di Makassar, di Padang Menurut kita yang id idnya kemarin eh, Kemarin lusa itu haram Menurut mereka tidak haram Menurut Allah bagaimana? Ya Allah Oso kue dati Allah sehingga mengharamkan, mengalah, Allah, Nabi, wera, ento, kok, kok oke, memang gusti Allah, saya kini Indonesia. Mengharam-haramkan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, Tidak ada yang punya hak, ya secara rasional. Siapa yang berhak menghalalkan sesuatu? Yang menciptakan, yang bikin. Yang bikin cuma Allah, Nabi, enggak ikut kok. Makanya Allah mengkritik Rasulullah lima Matuharimu Ma Akhal Allah Gulag. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Kata Allah Sim mengharumkan di Allah. Jadi, ini spekulasi ya. Berserah, pokoknya enggak muharnya. Kalau lembu baik, karena kita tidak saling yakin satu sama lain, maka kita bertengkar. Om, saya dia naiknya kafir, aku seneng Cari mau aku kafir ya, aku gak sah kurang. Kalau kurang tolong aku gak kafir. Cari kalau saya, dianiaya orang, saya dimerdekakan orang. Nek kue tinjak tonggomu. Tonggomu jual lo tolong nyurung mobil ke lemora kue. Eh, ke lemora ngejek. Kue jelek-jelek tonggomu, nyuruk tonggomu jual lo tolong kue, kue wajib nolong orang. Well, relajib dong. Jadi nak kue dia lelek like, like, Wangki Pemerdekaan itu membuat kita merdeka dari orang itu. Kue dikafirkan, Alhamdulillah sip Awas nanti jalur tolong. <seleksi> aku keringunu. Sekarang silakan membuli saya di internet, di medsos. Nggak apa-apa. Neng sesek neng apa-apa, jalan tolong aku ya. Jika aku harus naik ian naik ian naik ian sesek, kue rasanya jalur tolong aku loh. Sekarang Mapres Polri saja belum tuh saya terima di rumah. Sekarang ini. Not even this two calon presiden. Siapa aku kok tidak tangi? Lembo. Bg salahmu dewe tegok nang aku. Laku tutu sopo sopo kok. Sengarane aku sopo sopo. Iya sopo. Ngaku ya tutu sopo sopo. Termasuk UN yang ngundang aku sahwalan kira ape pekok Apa kok pokok iwong? Ngapa ngundang aku? Ngapa ngundang aku? Aku Ustadz duduk, kiai duduk, ulama duduk, intelektual duduk, sarjana duduk, ngopong undang aku. Lah kok jadi salah kia saya ngundang rektori, aku. <gif> gitu ya sekalian, oke. Saya kira inti yang ingin saya kemukakan, supaya kita bisa tanya jawab kalau masih ada waktu. Bahwa kita ini dimurai Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri. Ini intinya begitu. Aslinya kalau kita Idul Fitri bener kan mampu mas tidak mampu. Apakah anda pernah minta maaf, bisa mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan anda nyebut kesalahan anda? Rata? Orat cerita atau salahnya apa? Saya kini orang wong edan untuk kartu, mohon maaf lahir batin. Terus diparani gue karo ruangnya Maksudnya minta maaf Bapak-bapak pak? utangmu boleh mengonak-onak ke aku biaya, apa nah, sih ini? Lalu kalau kita mohon ampun kepada Allah, kan harus jelas kasusnya. Astagfirullahaladzim Alladzila ila illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik Astagfirullahaladzim Liwali walidayah Wali jamil muslimina wal muslimat Al-mu'minina wal-mu'minat Allah ya iminhum wal-amwa tapi, kalau kita bikin kartu, mohon maaf lahir batin. Gue terus orang ngerti. Bedanya hukum agama sama hukum negara, so, saya lagi penghuni penjara, kirim apa kartu Lebaran, nang presiden. Mohon maaf lahir batin. Wih, orang ditolak loh. Berarti terus saya metu penjara. Habis campur Karena ada loh anggota DPR yang ngerti bedanya hukum agama dengan hukum Hukum negara. Dan seterusnya. Aja.